banyak banget ya banyak banget harganya itu hanya 85 NT kalau di Indonesia berarti kurang lebih 40000 ribuan satu bungkus guys nah yang di dimikanya seperti ini Halo assalamualaikum Welcome back to my channel Fitri Helen Yes, jadi di sini Aneka 9 rata-rata itu 100 NT dapat 3 bungkus ya. 100 NT kita genapkan aja kalau uang Indonesia yaitu 50.000. Jadi di Taiwan 50.000 itu didapat 3. <tik> Guys, jadi 9 di sini ya. 100 NT dapat 3 bungkus. Jadi kalau di Indonesia sekitar 50.000. Banyak ya. Karena yang jualannya atau yang bikinnya juga orang Indonesia. Nah apalagi yang bikin kalian penasaran perbedaan antara harga di Taiwan dan di Indonesia pastinya beda kan. Selain kita juga kan ada kenapa pajak atau pas pengiriman itu kan berbeda lah dengan di Indonesia. Mau ngomong saya Teman, seperti video sebelumnya banyak sekali yang penasaran berapa sih harga Indomie? Aneka ya. Indomie di sini lengkap banget, Guys, dari berbagai merek, varian rasa. Di Taiwan harganya kalau satu antara 8 sampai 9 NT, tapi kalau kita beli 50 NT itu dapat 6 bungkus ya. 6 bungkus. Jadi untuk ribu kita dapat 6 bungkus. Kita enggak satunya itu antara 4000 sampai 5000 ya. Beda lagi, biasanya ada 2 macam sih. Ada yang harganya 15000, ada yang 4000. Okay. Guys, di sini juga ada Indomie yang terbaru ya. Emang nggak tahu sih karena aku baru lihat aja sebenernya mungkin udah lama di Indonesia tapi di sini baru dateng. Indomie dari Kobe yaitu mie bon cabe. Aduh rasanya kayak gimana ya guys? Soalnya aku nggak kuat kalau yang pedes-pedes gitu. Penasaran sih rasanya seperti apa? Kayak mie samyang yang dari Korea gitu ya? Hmm. -mm. Kalau yang kayak gini harganya biasanya tuh antara 12 sampai 15 NT ya. sekitar hmm, 6 6.000 ya, 6.000. Berarti belum masuk ke barcode Sukro Aneka Sukro harganya 49 NT. Ya. Kalau di Indonesia sekitar Rp25.000. Satu ini ya. 120 gram. Yang open. Rata-rata 49 NT. Nah, guys, kopi di sini satu renceng isi 10. Kalian biasa beli di warung atau di minimarket? Berapa harganya satu renceng? Perbandingannya ya di Taiwan segini kurang lebih 85 NT atau di Indonesia sekitar 35 sampai ribu Oke. Kalian udah lihat ya di sini harga per bungkusnya apa per picisnya itu 1.500 ya. kalau di Indonesia. Nah, kalau di sini isi 10 85 NT. Ada yang penasaran lagi? kita pindah ke susu saset di sini ada susu saset isi 10 baik yang gold atau yang coklat harganya 65 nt 65 nt sekitar 30 35 ya kurang lebih soalnya aku genepin aja yang 100 NT itu 50 ribu guys Di sini ada kue lapis legit spesial. Ya, di sini ada lapis legit harganya 150 NT. Berarti sekitar 75.000. Kalau di Indonesia udah dapat apa tuh? Halo sahabat FH dan di sini banyak banget tersedia berbagai macam varian rasa cemilannya dari berbagai macam produk juga. Harganya bervariasi dari 35 NT sampai 45. Ada juga yang lebih mahal pastinya. Nah, kita ambil contoh ini 45 NT ya. Kalau di Indonesia berarti sekitar hampir 25.000 ya. 25.000 dapat ini guys. Ini bisa langsung cek di minimarket atau di grosir harga yang ada di Indonesia itu berapa siapa yang suka dengan bumbu dapur nah teman-teman untuk kecap ukuran kecil seperti ini 135 mili harganya itu antara 20 sampai 25 ribu Oke. untuk yang kecil ya guys berbeda lagi dengan ukuran yang besar Besar bisa nyampe 40 .000. Kita coba kerap bumbu dapur ya guys. Di sini ada berbagai macam uh, kaldu bubuk, bumbu dapur seperti kalian bisa lihat sendiri. Satu renceng, satu renceng ini sekitar 35 NT kalau nggak salah. Dapur, guys. Ini bumbu dapur, ya? Bumbu instan rata-rata 25 puluh lima. Nanti, kalau di Indonesia, sekitar 10 sampai dua belas Untuk Kara, aku nggak tahu nih harganya berapa, Kara. untuk jan harganya 120 senti. sekitar 60.000. Mantap ya guys. untuk susu kental manis yang dikaleng harganya 69 senti guys. Yang kalian bisa lihat. Berarti harganya sekitar 30.000 ya untuk satu kaleng kita genepin aja oke okay. 69 NT energen energen juga sama harganya dengan susu kaleng yang barusan aku terlihatkan harganya sekitar 30 ribu ya. untuk satu renceng ini si 10 berbeda oke okay. Ya, jadi rata-rata untuk energen atau susu sase, yang palingan harganya nggak jauh beda punya 30, 35. Untuk agar-agar satu bungkusnya itu 15 sampai 25 NT, ya kalian bisa ya Jadi harganya antara 10 sampai 15.500 untuk satunya ya, satu bungkus. tongguan Di sini satu kaleng yang besar 289 mp guys. Hampir 150.000 ya. Tanya ribu satu kaleng ini. Min Kopiko di sini ada beberapa jenis. Kita ada berbagai macam merek Kopiko, His, kino yang sering banget kita lihat atau kita konsumsi setiap hari. Bukan setiap hari sih, pokoknya di zaman kita kecil udah gak aneh ya. Kopiko di sini satu bungkusnya 35 puluh lima n Sauce. ada juga pemen teksos berapa ya Ini. untuk tepungnya Untuk segitiga biru dan tepung yang lain kurang lebih nih harganya mungkin sekitar 35-40 ribu ya rasa coklat. Banyak banget ya seperti wafer, coklatos. Harganya bervariasi. Ini yang satu kotaknya itu 99 NT. 50.000. Ada juga yang nih ya. 25.000. bing bing. Ini membungkusnya satuan-satuan ya, 15 konte. Jadi jualnya itu satuan guys. Bukan satu pakai gini. Halo guys, ini nasi bungkus yang ada di Taiwan ya. Jadi nasi bungkusnya ada yang pakai Mika, ada yang dibungkus pakai kertas kayak gini ya, kertas nasi. Dan harganya itu 85 nt kebanyakan sih di toko-toko Indola ini tuh harganya 100 nt ini banyak banget ya Banyak banget harganya tuh hanya 85 nt kalau di Indonesia berarti kurang lebih 40000 ribuan satu bungkus guys Nah yang di mikanya seperti ini Ini kan yang masak orang Indonesia jadi menunya juga Indonesia ya khas Nusantara ini udah tinggal sisa-sisanya aja, Ada kue-kue juga, kuenya lima puluh. nt, ongol-ongol, macam-macam lah. Setiap hari itu beda menu, pokoknya beda menu, ya.